Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membuat salah satu masakan seafood Yaitu kepiting bumbu saus asam manis Langsung saja kita simak cara membuatnya Untuk bahan-bahannya Saya gunakan 4 ekor kepiting ya, Seperti ini Kira-kira beratnya 3 4 kilo atau 750 gram Nanti kita bersihkan ya Belum direbus Kemudian 1 buah jagung Yang sudah dipotong -pong. Kemudian 700 ml air Kemudian 4 sendok makan saus sambal Dan 3 sendok makan saus tomat Kemudian saus tiram, satu sachet ya seperti ini. Kemudian satu sendok teh kaldu bubuk. Setengah sendok teh garam, yang sebelah sini. Kemudian satu sendok teh gula. Dan untuk bumbunya, saya gunakan daun bawang satu helai. Kemudian satu buah cabai merah, tiga siung bawang putih. Satu buah tomat dan satu buah bawang bombay Dan sekarang kita cincang-cincang ya bumbu-bumbunya Untuk bawang bombaynya kita potong-potong kita iris-iris tipis seperti ini ya Kemudian untuk bawang putihnya juga kita potong terlebih dahulu dikeprek ya kemudian dicincang halus Lalu untuk daun bawangnya juga kita potong-potong halus tipis seperti ini Kemudian untuk cabai merahnya juga dipotong panjang tipis-tipis seperti ini Lalu untuk tomatnya dipotong juga Dan untuk cara membuatnya ah, Bismillah Pertama kita masukkan minyak ya Untuk menumis bawang putih dan bawang bombay masukkan bawang putih dan bawang putih tumis hingga harum ya dan dan layu setelah bawangnya harum dan layu kita masukkan saus sambal dan saus tomat kemudian beri sedikit air ya kemudian kita masukkan bumbunya garam dan gula kita masukkan kaldu Saus tiram Kita aduk sampai tercampur rata Kemudian kita masukkan Airnya kita masukkan jagung, kan tunggu ya kita rebus jagungnya hingga matang selama 15 menit. setelah jagunya dimasak selama 15 menit, kemudian hingga kita masukkan bumbu bumbunya kita masukkan tomat cabe merah dan daun bawang lalu kita masukkan kepitingnya kepitingnya ini sudah dibersihkan dan sudah direbus ya terlebih dahulu seperti ini contohnya kepitingnya dan cincangnya sudah dilepas seperti ini biar bersih ya. Kita masuk kepitingnya. dan setelah dimasak dan diamkan ini kepitingnya sudah dikukus lebih dahulu ya, jadi sudah matang jadi ini hanya untuk menyerap bumbunya saja dan kita matikan apinya kepiting ini siap untuk disajikan setelah matang kepitingnya kita tempatkan di piring saji untuk siap dihidangkan dan siap untuk dinikmati Alhamdulillah, akhirnya selesai tutorial cara memasak seafood. Kepiting bumbu saus asam manis. Yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.